Di pagi raya, seluruh keluarga berhimpun bagi acara Salam Menyalam Memohon Maaf. Cepat! Salam cangkuk. Terpacar di wajah Man yang dia agak bengkak dan tak lembut. Kita sekeluarga berhati punya. Amin. Setelah adik-beradiknya, giliran Man tiba. Maklun tidak ingin memandang muka Man. Man juga menggunakan tun agak keras ketika meminta tangan Maklun untuk disalam. Memang taklah aku nak maaf-maaf dengan kau! Salah juga.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 Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takbarullah minna wa minkum wasiamakum. Allah Akbar. Qullo Amin. Wantum dan di sini guys ya. Udah tanggal 18 aja gitu. Udah tanggal 18 dan ada yang tanggal 21. Apakah ada juga yang tanggal 22 ini untuk hari rayanya ya teman teman sekalian. Semoga ya semoga sama semuanya lah jangan sampai ada perbedaan ya Oke kali ini kita akan reaction sebuah video guys ya Iklan Raya 2023 guys ya Banyak juga teman-teman yang request kepada saya ya Dan Masya Allah banyak sekali Nah di sini kita akan reaction ada Shopee Raya guys ya Oke Shopee Raya dan di sini judulnya Nasi Lemak Maklon. Oh, Nasi Lemak Maklon. Eh Maklon itu apa guys ya? Mungkin mungkin nama juga ya, raya short film. Oke, okay, jom kita tengok videonya guys, ini daripada Shopee. Saya jom. Oh, apa, apa tuh? Merupakan seorang anak yatim diharap. dalam hidupnya yang masih muda dan mentah, dia hanya perlu membuat tiga pekerjaan yang ditetapkan apa oleh ibunya, Maklon. Apa yang? Ma Satu. Mata nasi lemak maklum yang cukup famous kepada pelanggan setia di sekitar kawasan kediamannya. Yang kedua, mengambil dan menukar nasi lemak yang ada komplain dari pembeli sepantas yang mungkin terutamanya yang order bagi menyambut pesta okay. keramaian. Dan ketiga, memastikan setiap pembeli tegar mendapat cop pada kad loyalty pelanggan yang apabila cukup 10 cop, boleh ditukar pada 3 bungkus nasi lemak percuma. Wow. Selama 3 tahun menjawat jawatan yang penting ni, kecekapan Man semakin pudar. Tengah healing ke tu? Eh, gila. Pelanggan sudah mula jengkil dengan pengantaran yang lambat. Hari baru sampai. Jom jom. Proses menukarannya tidak lancar, licin dan buat apa hal tu. Dan bila pelanggan mahu kirim nasi lemak berjumlah, nasi lemak selalunya habis. Roman tak kiter mengejut. Sorry sorry sorry saya gerak lu saya gerak lu. Semangat semangat semangat. Ada aja. Sehubungan itu, Maklun agak berang dengan kecuaian Man sehingga menjejaskan perniagaan nasi lemak keluarganya. Man disebat dengan hengur di dalam bilik. Jadi pada malam itu, Man berseorangan mengenangkan nasibnya. Di tepi okay. jendela berkain pelekat dan berlengging, Flashback bermain okay, di fikiran Man. Kisah hidupnya terungkai satu persatu. Man selalu terdeduk kerana basikal kesayangannya sering membuat problem. Ah. Ayah pancit memang wajib. Tak pernah putus. Sopak pun pernah. Malangan juga sering berlaku. Jadi, kumpul, cuaca juga tidak diutamakan. Sedikit background. Man merupakan pengayuh Pascal Privel mati yang berhati krik. Gaya tunggangannya juga kat street rider. Tak boleh ride. Tapi di samping itu dia pun boleh tahan juga pemalasnya sering lepak dengan kawan-kawan Baskal bahkan lambat mesti nak dijerit mak lun ya Allah, Allah lihat Allah. maknya guys ya dilbabnya itu ada bunga-bunganya ini over banget ya Mana lagi? Shopee lah! Wah! Masa juga dihaskan untuk pasangan hatinya yang dia cukup sayang. Duit gaji, Man untuk beli gift. Dah, buat raya. Man, tak lah selalu bagi saya hadiah. Oh, Man, jangan terus review. Kena lah test dulu. Ma'on. Oh, tapi di sebalik, sebalik, sebalik semua ni Man sebenarnya gigih belajar untuk membantu perniagaan maklun dan nak memudahkan orang kampung yang merupakan pelanggan nombor satu nasi lemak maklun. Okay. Man belajar coding untuk membuat app bagi meretupkan okay, bisnes maklun. Sistem kupon yang lebih efisien serta fit geng-geng basikal lengkap dengan beg prototype ciptaan Wow. Man juga meminta bantuan kawannya yang pandai desain-desain <Sesss> ni. Man, ni bikin mak bimbang eh. Apa cerita? <Suh> Untuk membuat logo, stiker dan sebagainya. Jadi inilah aktiviti utama Man di malam hari yang disembunyikan dari keluarga. <Sess> Tadi tak ada apa <laughs>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 Maklun tidak ingin memandang muka Man. Man juga menggunakan tone yang agak keras ketika meminta tangan Maklun untuk disalam. Cepatlah. aku nak maaf-maaf dengan kau. Aku yang salah juga. Eh, aku suka awak je berusaha cepat. Dalam aksi tarik-narik, Man dengan tangkas memeluk Maklun dan memohon sekilas kemaafan di atas gala-gala. Dia sayangkan Maklun dan berjanji untuk berubah dan membantu bisnes kecil-kecilan Maklun maju jaya sehingga ke Sabah dan Serawak. Ini teh saya mata mereka berdua. Dipimpin Maklun oleh Man, keluar ke bangsal buruk yang disangkakan tidak. Man membuka pintu, meriview seluruh kerja keras Mania yang akan dilaunch tidak lama lagi. Logo baru dipacarkan melalui projek terpinjam berserta app ciptaan Man. Sekali lagi, Man memeluk Maklun dan memohon maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kedengaran dari Jeff, muzik mula berkumandang. Menolih ke arah halaman rumah, Kelihatan orang kampung sudah mula berkumpul tanpa dijemput. Tapi raya kan, bolehlah berkunjung ke rumah sesiapa pun tanpa diundang. Mereka sekeluarga turut serta bergegas ke arah kugiran supaya tidak ketinggalan menari di atas tanah berdebu bersama-sama. Dari Kedah ke pekan sari beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah, tugas diberi. Di lain masa, bersua lagi. Di hari yang mulia ini, Shopee ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga ikatan kekeluargaan semakin erat dan berkekalan hingga ke tahun mendatang Wah. Oke okay guys, sudah selesai itulah iklan dari Shopee ya guys. Nasi lemah maklun ya. Uh, lebih ke kelakar di sini, jadi tidak ada nangis-menangis lagi ya guys ya. Seperti biasa kalau kemarin itu nangis saja kerjanya. <laughs> Dan apa yang dapat kita ambil dari film ini guys ya. Teman-teman coba di komen ya. Apa yang dapat kita ambil daripada film ya, taran raya Shopee ini 2023 guys ya. Dan coba kita akan baca komentar-komentar di sini guys. Padu iklan nih. Well done guys. Oke. Okay. Lepas saya tengok iklannya saya terus rasa macam nak main bola keranjang. <laughs> Terbaik Shopee Paul dan tim great to be part of the uh, this two selamat hari raya. Oke. Okay? Transformasi perniagaan dari zaman dulu hingga zaman kini Semua iklan nih dah sapu bersih Strategi marketing dan operational customer trust Bravo Shopee boleh come out dengan edukasi iklan macam nih Betul lah Jadi dari awal itu kan dia nampak untuk jualan masa-masa dulu guys ya Yang mana agak susah dan lain sebagainya kan Ah Dari awal-awal dia buat menjual nasi lemak Sampai sekarang nih ah, Dan sekarang nih dia guna aplikasi dan lain sebagainya Sebagainya. Yang terpenting adalah usaha keras yang kita lakukan, ya, untuk meraih kesuksesan di masa akan datang. Seperti itu, teman-teman, tidak ada istilahnya orang bermalas-malasan, lalu sukses, ya, yang ada itu orang yang sedikit tidurnya bekerja keras dan senantiasa memikirkan inovasi-inovasi terbaru. Dan ya, daripada apa namanya, ya, nasi lemak maklun ini, guys, ya, sekarang sudah pakai aplikasi dan lain sebagainya, itulah gambaran. Di mana kalau zaman dulu ya kayak gitu-gitu aja guys ya Kita serba, serba manual Menggunakan jasa daripada manusia Tapi sekarang sudah menggunakan kecanggihan teknologi Sehingga lebih memudahkan kita untuk berniaga Ataupun berbisnis guys ya Oke okay guys ini ada video kedua Yaitu short film setahun sekali ya Tanjung Balai Karimun Jom kita tengok videonya guys let's go Bagusnya ini ucu, Adik aku paling kecil. Tapi okay. pun tak kecil sangatlah. Kerja hari-hari main game. Game game game. Makan ngegame, nak tidur ngegame, bergerak pun ngegame. Tak tawulah nak cakap apa lagi. Gamer sgt. kalau ini Angah. Adik aku nombor dua, Kecil dia hari-hari asyik berjalan terus. Macam tak pernah jejak rumah. Asyik kecinto terus. Jenis anak dah rumah bilah tu. Mana <laughs> kan dia? Hmm, aku dah agak dah. Okay. Ah, kalau yang badan terkekal macam huruf ni, aku, Alom, anak paling tua. Apa kerja rumah semua aku buat. Nyuci, buci-busi wow, rumah, karena aku ingat pesan-pesan mak aku. Halo? Kalau Mak tidak ada di rumah Kau jaga adik-adik itu -adik Biar macam mana pun Kau adik-beradik Kalau tak dengar cakap juga adikmu Kau perambat sekalian adik-adik itu -adik ya Iya lah Mak hmm, bisa kemulia, Lagunya hmm. Assalamualaikum Apa buat itu? Lusuh aja muka Biasalah Tengah masuk rumah. Hai, seorang je. Mana adik-adik kau? Seny seorang aje. Adik-adik aku tak dapat diajak. Dan waktu masuk majlis keluarga, puasnya aku-apa apa aku mesti siapkan seorang. Hari ini nampaknya sepilah. Adik-adik aku buat hal dia lagi. Alah, jangan macam tu. Noh, ingat ya. Datang ah, buat bersulapnya, itu sesamut orang adeknya itu lo guys. Hmm? Ya Allah main game aja dengan kawan-kawan yang ada. Lama lagi kebebuke. Cantik masjidnya. Eh, hey, siapa tuh? In mau balik? Eh hey, mau balik. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya beberapa video atau dua video saja dari Shopee dan juga dari mana ini guys Sembang Kreatif ya dan ya begitulah guys ya keadaan. <laughs> ada saudara mare ya kan yang macam itu ada juga istilahnya yang memang giat untuk membantu seperti itu guys ya. Namanya juga istilahnya berbeda orang pasti beda juga istilahnya, perangainya, wataknya, sifatnya pasti berbeda. Yang terpenting adalah senantiasa melakukan kebaikan itu saja sih. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.